Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di episode terbarunya Mea. Masalah emang, emang ada. ada. Kembali lagi di sini dengan kita bertiga ada <tuk> Mimi, Cindy, assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di episode kali ini missin Mbak Inka, kayaknya masih melanjutin, <tuk> melanjutin hmm. dari tugas, tugas istri. istri karena kemarin. Hmm. pas Mimi juga posting di sosial media pribadi Mimi itu banyak ya, cukup banyak ya, ya <laughs> cukup banyak tanggapan <laughs> dari teman-teman yang kebetulan single mother sih ya. nah hmm. dengan si tugas istri ini mereka tuh bertanya gitu hmm. sebagai single mother kan uh, dia udah nggak ada pasangan ya. gitu. nah itu bagaimana nih caranya Aku nih, gue nih, menjalankan si tugas istri ini kan, nggak punya pasangan, <pig> gitu ya, yang mereka bingung kan atau ada juga yang wah asik dong. Gue nggak ada jadinya tugas istri, orang gue single sekarang. gitu. gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue ada di awal dulu, kepahaman hmm. di awal, ya kan, kita seperti biasa untuk kita bisa e, menangkap kebenaran yang memudahkan si aku ini menjalankan aturan main tentu ada satu kepahaman e, di awal supaya kita ngerti kita mesti ngapain hmm. kepahaman di awal itu sebenarnya e, yang pertama kali kita harus ada dulu bahwa aku adalah manusia yaitu jiwa yang diperjalankan di lima alam. Ya, yang di, diberikan dua uh, tugas yaitu sebagai khalifah dan pengabdi dan uh, kedua tugas ini akan dimintai nanti pertanggungjawabannya oleh Sang Maha Pencipta. Jadi, aku adalah jiwa. Artinya di sini nggak ada laki, gak ada perempuan. Hmm. Ya kan? Ji uh, laki-laki atau perempuan itu ketika kita mau menjalankan tugasnya, hmm. tetapi tugas itu sendiri diberikan Tuhan kepada ruh si jiwa. Hmm. Jadi gimana caranya? Ya sesuai konteks. Sebagai single mom tentu saja tidak ada lagi namanya tugas ibu, eh tugas hmm. istri. Sekarang adalah tugas ibu. Jadi kita sekarang hmm. di sini membahas tugas seorang ibu yang uh, sendirian. Tidak mempunyai pasangan, gitu. Mm -hmm. Jadi, dengan seperti ini, kita akan mudah. Tujuannya adalah mudah menjalankan aturan main. Kita terhadap... Uh, uh, orang sekeliling kita, gitu ya. Karena kalau kita bilang, kita ada istri. Nah masalahnya, kita nggak ada pasangan. Mm -hmm. yeah, ya kan, kita. secara dunia dan secara akhirat, kita nggak ada lagi putus hubungan kita dengan Uh, pasangan hmm. kita. Gitu. kita okay, Tapi iya. jadinya adalah tugas ibu itu ya, Mbak, yeah. sebagai si single mother. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Hmm. Yeah. Dan tadi juga yang buat Cindy sangat apa ya, kena gitu bahwa uh, tugas itu di uh, Allah itu memberikan tugas untuk ruh Iya, enggak ada gender laki atau perempuan, gak ada perempuan. Jadi iya. tugas itu berlaku. Iya. Hanya tadi konteksnya iya. aja yang. Iya, menurut. makanya jadi e, kenapa kita ada istri, ada suami hanya untuk memudahkan kita menjalankan tugas. Si perempuan supaya gampang ya tugasnya, ada tugas istri, tugas ibu, tugas anak gitu kan. Heeh. Ah, iya kan, kan, ah, ah, ah, beda juga, lagi. Beda tugas lagi. gitu. Nah, kalau misalnya tugas kita bicara itu, ya tugas itu yang ada dua tugas itu atau belum sampai ke situ. Ada ya, dua tugas. Ada dua tugas ya, itu ya Ruhi itu evang, dua kan. tugas. Selalu selalu dua tugas. Selalu ya, dua sebagai tugas. Dan ya. Sebagai dan sebagai Ya, jadi kalau kita mulai merenung di sini, kita akan bisa merasakan betapa adilnya Tuhan hmm. setiap jiwa bisa masuk surga asal bisa menjaga tugas, tugas, ya. tugas, paham gitu. tugasnya. Itu. Jadi nggak ada kalau perempuan istri kalau saya nurut sama suami saya masih masuk surga enggak karena apa itu satu permisalan, hmm. itu satu permisalan. Jadi artinya sepuk, setiap istri bisa masuk, kalau kalau suaminya kalau misalnya misalnya nih Inka ya uh, berbakti sama ibu apakah saya pasti masuk surga? Belum. Hmm. Kalau saya zolim iya. Kalau saya e, Bergunjing iya. Kalau saya melakukan iya. maksiat ya nah, berdosa, Sama ya. Kalau saya nurut sama is suami Tetapi saya melakukan hal lain iya. Yang melanggar yang nggak bisa ya, Karena ya, masuk dari, surga itu kan timbangan iya, dan dosa yang, ya. Dari tugas-tugas Yang dari kita tugas selesaikan yang, Dengan ya. baik Sesuai ya. dengan SOP Allah. Ya, ya. Wow. Gitu okay. Nah, ini kepahaman ini harus kita punya dulu, baru hmm. kita bicara tugas. ya itu dia ya, modal, ya, modal. Ya, dasar benar. kepahaman yang kita harus mm -hmm. bawa mm -hmm. terus mm -hmm. di setiap ya. apapun yang kita lakukan ya, Mbak? Iya, jadi Mbak, berarti kalau single mother itu, berarti enak dong Mbak, dia nggak perlu menjalankan tugas istri. Hmm. Nah, Ntar dulu dong, eh. kan banyak tugas kita, karena hmm. kan memang Tuhan memberikannya kepada seluruh umat manusia. Hmm. Tugas itu adalah bagaimana, aku dengan Allah, aku ya. dengan Rasulullah, aku dengan diriku sendiri, kan kita harus menjaga eh, Raga titipannya, kan? ya kan, <tuh>. juga menjaga hati yang diberikannya, hati ini untuk merasakan mulut, dikasih mulut untuk dijaga, kan bukan untuk bergunjing, ya kan? Nah, sama seperti itu. Bagaimana aku dengan uh, anak jiwa titipannya, bagaimana aku terhadap ibu, Bagaimana aku terhadap... terhadap uh, kan matenang. Ya. Ya. Mertua, maksudnya? Oh, keluarga kan, mantan. Keluarga ya. <laughs> <laughs> mantan itu tupanya. bisa tetap dijadikan ibu, bisa hmm. juga dijadikan sesama manusia, iya itu kan sama saja jantinya. gitu jadi memang banyak tugasnya hmm, bukan berarti iya single masalah, masalah. iya tugas istri oke okay lah mm, jadi mm, tidak punya title iya, istri iya. tapi iya. bukan berarti hilang iya. tugas tugas iya karena kan banyak ya uh, ngerasa nggak punya tugas istri jadi dia bukan bersama anaknya nemenin anaknya dia malah kemana-mana jalan terus senang-senang oh, iya, iya. padahal dia ya, lupa ada tugas, ada tugas. tugas walaupun anak-anak ya. sudah besar, tetap tugas, saja tugas itu tugas. melekat pada kita. Gitu ya, tugas ya sebagai Tentu ibu sesuai ya. dengan usia anak, ya. tapi bukan berarti hidup ini uh, tenggelam dalam aksesoris dunia, karena kita punya tugas di sini, kita kan punya tugas, uh, punya tujuan penciptaan, bukan senang-senang, tapi di sini untuk semata-matanya, untuk musuh ya. ibadah baik oh, dalam mm -hmm. iya jadi kita butuh uh, banyak uh, kemampuan Kepah kepahaman gitu ya. Gitu. Eh, tugas -tugas itu ya gitu memahami tugas-tugas itu ya mm -mm. Hmm. sekarang pertanyaannya adalah ya itu oh, <laughs> tadi kan iya, tugas atau yang masalah itu juga bisa iya. apa, teman dia ya, mm -mm. sebagai single parent mm -mm. Uh, iya. apa? dia merasa terbebani mm -mm. dengan menafkahi anaknya yeah. karena mm -mm. sang mantan tidak mau ikut mm -mm. campur mm -mm. lagi dengan menafkahi anaknya nah itu hmm, terus? dia jadi merasa mm -hmm. jadi masalah, berat. berat, jadi merasa jadi itu nah, kan merasa berat. berat. Iya, <laughs> nah, iya memang itu karena ketidakpahaman biasanya. Karena kalau pakai sudut pandang Al Qur'an tuh jelaskan, kita pegang rumusnya aja ya bahwa rezeki itu kan dijamin Allah, itu nomor satu, ya kan? Jadi e, kalau kita pikir-pikir kalau pasangannya nih ini perempuan atau laki-laki? Yang perempuan, oh, perempuan. perempuan. Nah. Betul. Kalau kita pikir-pikir semua orang itu sholat lalu minta diberikan rezeki apa segala macam kan mintanya kepada siapa? Allah, kepada Pada Allah kan? Iya. Nah, Allahnya sama kan kita iya, sama, sama dia. Mm -hmm. Nah, dia minta sama Allah. Kenapa kita nggak langsung minta sama Allah ya? Hmm. Nah, maksudnya kenapa, kenapa, ke kenapa jadi Kenapa jadi ke dia ya? Suami, ke mantan suami nah, gitu ya, iya. Karena ini kan tujuan kita, diskusi ini kan adalah ya. sudut pandang, kita sedang mencari sudut pandang apa uh -huh. yang membuat kita itu mudah uh -huh. menjalankan perintah Allah. Perintah uh -huh. Allah itu sabar ya. terhadap ujianku, ikhlas dengan ketetapanku. <tuh> <tuh> kan kita didatangkan mantan yang tidak bertanggung jawab, uh -huh. ya, tidak memberikan nafkah, ya. itu kan bukan keinginan kita. Bukan keinginan anak kan, hmm. tapi itu terjadi. Hmm. Berarti keinginan siapa? Allah ya nah, Allah. Jadi, ya. begitu cara berpikir itu, sudut pandang Al-Quran seperti itu. Memang ya, hanya sudut ya. pandang spiritual yang bisa ya uh, jadi, kita uh, jadikan tidak masalah, uh, masalah, tidak masalah tidak bisa terlihat oh, masalah jadi kenapa itu ya. merasa berat masalah karena nggak mengadakan tuhan iya karena tidak menyadari enggak, bahwa tuhan rejeki. itu pemberi rezeki bukan ah. sua, bukan mantan kan nah, kan bukan manusia Iya, ya, ya kesadaran keutamaan mm -hmm. ya. Dengan si mantan iya. yang iya. tidak memberikan mm -hmm. nafkah kepada mm -hmm. dia dan anaknya yeah. ya, ya. Lalu, apakah saya diam saja? Enggak mm -hmm. nah, Karena iya, ada beritanya ada tugas juga mm -hmm. Ikhtiar Ikhtiar itu apa? Ya, ikhtiar untuk menagih mm -hmm. Atau ikhtiar itu untuk uh, uh, Ya, menagih sama bapaknya, anak-anak mm -hmm. Bahwa ini belum ini nah, tugasnya itu Oh, menagi tapi tidak sampai disuruh sampai berhasil, berhasil, oh. bersuruh, sampai berhasil iya dapat, gitu kita ya. cuma nagih, dia mau kasih atau enggak ya nggak masalah karena kita udah yakin semua itu rezeki dijamin Allah yang penting kitanya lakukan menjalankan tugas. tugas. Nah ini namanya tugas. Tugas untuk mengingatkan para Iya mengenai hal ya, gitu. ya lakukan. Si Harus dilakukan. Harus dilakukan karena itu tugas. Tugas untuk ya. ikhtiar. Iya, iya. Ya. Waktu gitu. yang namanya menjalankan oh, tugas ya, ya, ya, kesadaran ya. menjalankan ya. tugas ikhtiar pasti yang terbaik ya. Iya. Akan nah, juga sungguh mau yang baik ya. Nah, nah sungguh ya. Sungguh-sungguh gitu itu, ya. itu nggak marah-marah Iya betul, gitu. maksa-maksa Iya, sama kayak Rasulullah S.A.W. ketika Rasulullah Itu menyampaikan sesuatu, sungguh-sungguh nggak. Masih sungguh, sungguh, sungguh. Pastinya. Nah, pak, marah-marah nggak? -marah enggak. enggak. Nah, berarti sungguh-sungguh Itu bukan berarti harus marah-marah Iya ya kan? Iya Nah, jadi, memang iya. e, Begitulah ibadah Ada SOP-nya Lalu tugasnya sebagai ibu Jadinya yang dia lakukan mm -hmm. adalah Ya, seperti sama saja sama tugas-tugas yang lain. Misalnya eh, sekarang kan terpaksa dia mencari nafkah. Iya. Yeah. Tapi sadari ini karena kepepet, yeah, keterpepetan. Kondisi. Karena sebenarnya tidak ada perintah bagi seorang is perempuan itu mencari nafkah. Jadi walaupun dia single parent kecuali oh, kecuali ya kondisi terkelterpepetan okay. okay. gitu. Yeah. Nah tapi nanti ketika kita sudah menikah lagi, tentunya kita nggak perlu lagi hmm, berhenti uh, deh, bekerja, ya, gitu, apalagi kalau tidak dikasih, ya. tidak diizinkan oleh suaminya, suami yang baru ya. nah, Jadi gitu. Nah sementara ini ya kita harus uh, apa namanya melakukan tugas itu kenapa? Karena memang Islam itu mengajarkan tangan harus di atas, bukan tangan di bawah. Bukan jadi kita, kita. terpaksa kepepet kita harus melakukan ikhtiar mencari nafkah karena ada tugas untuk tangan di atas bukan tangan di bawah tangan di atas lalu lakukanlah membina jiwa-jiwa titipan Allah tetap dengan SOP dengan cara yang baik yang paling ramah atau dengan hikmah makanya nanti akan terasa hidup itu memang enggak ada masalah. Ya. Kalau kita paham pemahaman ke pemahaman itu, ya. itu. Ya. betul ya. pemahaman yang tadi model awal dari beliau kan bilang itu bahwa ya. kita, kita adalah yang perlu yang um, itu tugas betul, dua tugas kita halifah dan pengabdi yeah. akan dimitai tanggung jawabnya kan, yeah. itu ya mbak, pegang yeah. itu yeah. aja gitu gitu ya mbak? Ya memang pegang hmm. sudut pandang spiritual kan spiritual. Uh, sudut pandang spiritual banyak sekali kan yeah. banyak. semua yang seralas Al-Quran dan Sunnah itu sudut pandang spiritual mm -hmm. dan tinggal kita mau pakai mau mau dijadikan sebagai pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan mm -hmm. ataukah kita mau cari kebenaran mm -hmm. supaya yeah. kita mudah menjalankan tugas kebenaran untuk kita yeah. memperbaiki diri. Yeah. diri ya, Mbak, ya? mencari yeah. kebenaran untuk memudahkan aku menjalankan tugas. Yeah. Iya, yeah. karena tugas itu yang diberatkan yeah. yeah. karena kan juga gini ya, Mimi, Cindy. Mm -hmm. Kan Allah juga sudah mengatakan apa yang kutetapkan terjadi pasti terjadi. Yeah. Yeah. yang Suami tidak lah. kutetapkan terjadi ya, tidak bakalan itu. terjadi. Yeah. nah yeah. ini akan mematahkan kita dari panjang angan ya kita gak perlu khawatir akan masa yang datang karena dia belum terjadi dan belum tentu terjadi ya gitu. itu ya kesadaran Kitanya, itu kadang-kadang ya hmm. iya, berangan-angan iya, takutnya iya, ini takutnya iya. itu ya iya. Iya, iya, iya. karena kita belum ya karena kita belum menyadari itu nih bahwa Allah itu apapun yang ditetapkan terjadi hmm. sudah hmm. atas iya ya. jadi kalau kita mengkhawatir iya. pasti bukan ajaran Tuhan yang dipakai ah, hmm. karena kita iya ya hmm. kayak nggak hmm. mau itu terjadi iya. gitu ya itulah kenapa yeah. kita iya. memang disuruh berpegangnya hanya satu sama pedoman aja Ah, hidup. Jangan, pakai hmm. jangan pakai kalau akal, jangan pakai apa nama lingkungan. Kebenaran, kebenaran lingkungan, lingkungan. atau nah, kebenaran, positive thinking, ke positif thinking hmm. gitu. Ya. Ujung-ujungnya bukan ketaatan Buka. sih Iya. Iya, hmm. sematkan hmm. kita maunya, hmm. apalagi di MIA ini, kita ya. berbagi nuwawasan hmm. uh, ya. bagaimana caranya kita nih bertiga ya. juga soulmate-soulmate di sana menggunakan sudut panggang spiritual iya, itu ya Mbak? Iya, iya, iya, iya Maksudnya, Maksudnya, ya, Bisa ya, menjalankan tugas Selaras Iya, mm -mm. ya, jadi jangan lupa Bahwa bukan berarti kita nggak boleh meminta hak anak Hak anak ada dan dia harus tunaikan hmm. Tapi ketika tidak ditunaikan Buat kita juga nggak masalah hmm. jangan sampai kita melanggar ya, itu, Perintah iya. Tuhan itu. Marah itu melanggar Iya, iya ya lalu kita menggunjingkan dia itu melanggar cerita-cerita kan iya, ya. lalu, Cerita -cerita, ya, iya. <laughs> itu kan nah, aduk, ya. jadi gini ya menggunjing ya, Mbak? Kita, ya. termasuk menggunjingkan dia iya, ya. ya. jadi kita tuh, di, Afar, kita tuh iya. diuji Allah hmm. kita tuh dikasih cobaan sama Allah atau kita dizolimi orang bukan berarti kita boleh menggunjingkan dia hmm. bukan berarti hmm. boleh kita membalas atau kita marah sama dia tidak diperbolehkan melanggar satupun ayat-ayat Al-Qur'an. Itu baru namanya kafah. kafah. Menjalankan tugas oh. secara kafah ya. Iya. Jadi, eh, di sini mintanya udah gak marah tapi kurhat iya. ya. Iya. Misalnya ketemu. Iya. iya. Apa -apa? Jadi, Kecuali iya. kita... Uh -huh. Bukan curhat kita sharing sama ya, orang betul -betul. untuk membuat kita sudut pandang apa yang membuat kita jadi mudah Tujuannya taat. Itu, Seperti ya, kita ya, sekarang ini. Dibeda, nah ya. ini ini bukan bergucing, tetapi ya. mencari jalan. Karena ya. di Al-Quran disuruh carilah jalan agar memudahkan kamu taat. Nah, kita harus cari jalan. gitu Jadi ya. berbeda ya. ya kalau mengguncinkan kita ya. menolak, ya. tapi kalau kita mencari, mencari. jalan. Kita bukan berarti menggunjingkan, hmm, karena ya. itu untuk ujung-ujungnya supaya, supaya aku bisa lebih mudah mudahkan. lagi iya. menjalankan tugas iya, dengan itu. punya banyak wawasan mm, gitu mm, ya. Hmm. Jadi jadi nggak masalah mau iya. single mom, mau istri ternyata sama ya. Sama. ya. Iya. iya. Tugas harus dijalankan iya. dan harus kafah A lagi ya baru lagi itu. Maksudnya yeah. mbak Inka wawasan baru lagi yeah. bahwa tugas itu bukan kalau isinya tadi yeah. ini yang untuk single mom mm -hmm. meminta menagih mengingatkan si mantan suami untuk menafkahi anaknya tapi di situ udah minta udah nggak marah gitu ya mbak tapi terus nggak dikasih jadi curhat kemana-mana nah jadi salah ini-nyanya gitu. mm -hmm. bukan segitu jadi nggak kafah mm -hmm. gitu oh. yeah. <tuh> tapi <tuh> ada juga satu hal yang penting untuk single mom Hakikatnya, sunatullah Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Hmm. Jadi, tugas kita memang sebenarnya adalah menikah lagi. Mencari. Karena hmm. apa? Hmm. Karena taat kepada Allah ini sulit. Maka kalau kita ada uh, pasangan, itu akan membuat kita mudah menjalankan perintahnya. Wow. Gitu. Oh, okay. Makanya Memang Allah sudah menciptakan itu berpasangan, jadi kita terlarang untuk Betul. berniat nggak mau kawin lagi itu nggak lagi. Oh. bisa, malah menyalahi sunatul iya kita Ayah. harusnya menjalankan tugas itu ya, iya, kita harusnya ya kita. Uh, membuka, ...membuka di kiri, membuka diri. sambil kita memperbaiki, karena kalau misalnya uh, karena ditinggal pergi itu berbeda dengan perceraian, mm -hmm. kalau perceraian kan berarti ada yang salah, yeah. karena perceraian bukan Ego. takdir Tuhan yeah. kan, perceraian itu terjadi karena egonya sama-sama eksis, yeah. berarti ada yang harus diperbaiki, nah, jadi setelah itu memperbaiki diri, lalu kita uh, buka. Uh, apa, nama, buka pintu, ya, gitu, ya. untuk uh, mencari ya, mencari um, ya, ya dengan tentunya, gak mau menjadikan, kesal, uh, terjadi kesalahan ya, yang ya. kedua, tentunya kita harus paham betul tujuan pernikahan tugas-tugas ya. dalam pernikahan, sehingga tidak, tidak lagi ada kegagalan kembali ya. seperti apa itu? Uh -huh. nah, jadi kalau kita kerja lalu ada yang mau berkenalan hmm. bekerjanya di, di, di kesampingkan dulu sebentar kita ikhtiar dulu karena itu nah, yang utama karena ya? itu tugas menutupi men seorang wanita yang yeah. single, wow gitu. ya yeah. yeah. kalau nggak menikah lagi juga nggak apa nggak apa tapi jangan berniat nggak oh, mau mencari kaya diri, untuk, ah, iya. aku disinggalkan, kalau kamu jadi Bukan, iya. Maksudnya iya. seperti itu. Kecuali dia sudah mencoba iya. membuka diri, tapi mm. memang tidak menemukan mm. atau belum menemukan mm. yang cocok, itu kan Allah-Allah lain. Karena kan kita penting istiapinya sudah terkenal keingin, iya. walaupun iya. kerja, iya begitu ada yang ngajak kenalan, yeah. ya kenalan aja dulu. Yeah. Kan. Iya, yeah. upaya. Mm -hmm. Karena karena sebelum Allah menjatuhkan jodoh, mm -hmm. kita harus memilih dulu kan? Iya. Yeah. Kalau kita Terusaha sudah pilih, kita ijab baru jatuhlah takdir. Ah, gitu ya mbak. Yeah, kan. Iya iya <laughs> iya. Jadi hmm. memang uh, yang kita uh, kita hak dalam episode ini hanya menjawab. Yeah. Pertanyaan yang tadi ya, ya, jadi belum menyeluruh semua ya. Semua, ya. ya. Tapi ya. yang tadi. Ya. Tapi kan hmm. tadi yang masalah jodoh dan membuka diri hmm. itu hmm. udah ada, udah ya ada. di episode oh. nah. <laughs> Jangan lupa episode jodoh nah. sama episode move on kalau salah. Iya ya. betul. Nah, itu betul. bisa dilirik lagi hmm. ya saudari. <laughs> yeah, yeah, yeah, episode yeah. kita yang sebelumnya tapi emang benar ya mbak dari satu pertanyaan ini mengenai single mom ini mm -hmm. jadi banyak ya mbak yang terkuat gitu loh buat Mimi juga walaupun yeah. emang gak bisa kita bahas semuanya yeah. tentunya. memang disitulah hebatnya uh, spiritual spiritual Nanti itu bisa. ketika kita memahami satu itu akan banyak sekali pertanyaan yang terjawab hmm. Ya. Banyak sekali kegelapan-kegelapan ya, yang menjadi, menjadi terang kan. betul? Ya, betul, betul Iya, iya, iya ya. mm -hmm. Rasa banget tadi ya Makanya mm -hmm. kalau belajar agama bukan sampai hafal ya. harus, harus sampai dan paham sampai melakoni ya Mbak Iya, dan action. <laughs> action Karena taat kan bukan T, A, A, T Bukan yeah. dua huruf kan <laughs> yeah. Taat itu kan Action, ketika ya, kita menjalankan sesuai ya, ya, ya. Ya, ya. Sabar juga bukan tulisan S A B A R ya. Hmm, hmm, hmm. Sabar itu ya action. Ya, Jadi ya. kalau ada orang yang bilang aku sabar, dia bukan orang sabar. Aku ngaku ya, <laughs> kayak aku suka ngaku. Ya. aku, juga. <Gülüş> Aduh, eh, namanya Iya, jadi kalau sabar, sabar. ya tunjukin hmm. aja perilakunya hmm. ya. Ya. Ya. ya, bukan ya. lip service ya. ya. ya luh ah, ah, ya. ya, semoga mm -hmm. ini ya mm -hmm. apa yang kita bahas yeah, kali ini mm -hmm. nih jangan lupa itu. nonton juga itu mm -hmm. episode, episode yang terkait tadi yang disinggung Inka berkaitan pasangan, bagaimana betul. move on dari sebuah dari pernikahan, sebuah pernikahan dari perceraian gitu ya, ataupun yeah. dari yang Udah ditinggal kita bahas soalnya mm -hmm. kan mm -hmm. bener di episode kaitannya di situ, iya mencari pasangan yang tidak menyusahkan, betul tetap <laughs> ya, ya, ya, ya. semuanya masalah untuk ya. menambah kalian ya. wawasan dari uh, si single ya. mom ini ya. yang kali ya. ini. Kali ini yang, yang paling ditegasin itu adalah bahwa nggak masalah single mom karena sama-sama tetap punya tugas ya, ya. Gitu. Dan kalau dia hmm. punya hmm. anak, ya punya tugasnya ada. Tugas hmm. ah, dia menjaga Anda, jiwa, jiwa, jiwa membina jiwa. Ah, betul. Uh -uh membina, bukan ya, hak-haknya hat hmm. anak ini harus ya, tidak ditunaikan ya. karena itu tanggung jawab iya, terhadap Allah ya, ah, ya, ya. baiklah <laughs> soulmate so semoga apa yang kita sharing hari ini bisa membuka lagi wawasan kepada somit somit semua karena buat mimi mas indi juga wah iya. dapat lagi dapat lagi lah hmm. ya. seneng banget selalu kita, hmm. yes <laughs> dan yeah. somit somit juga seperti tadi kita udah kasihin bahwa apa yang kita sharing hari ini juga sudah pernah sebenarnya dibahas lebih dalam sebenarnya mbak indra ya yeah. dari yang episode episode media sebelumnya nah somit jangan lupa Mea tuh ada di YouTube channel, ada di Instagram, ada di TikTok, Facebook, ada juga, Facebook ada. juga ada, Don Spotify. ada di Spotify. Seperti ya, Tuh, okay. kita pamit mundur diri dulu. Insya Allah kita ketemu di episode Mea berikutnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.